Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Ahmad Zid Di video kali ini saya Lagi bersih-bersih Kopi -bersih. Ada yang merah bos Sampainya, banyak rumput <tuh> karena sebulan yang lalu saya lagi kena ya, ujian hidup, jadi tidak sampai saya tidak terus untuk harga cabai sendiri saat ini ya cukup fantastis lah, lumayan lah sekitaran 40 atau 30 kalau harga cabai sekilo 30 40 itu udah masuk ya berhubung keadaan jadi ya mati aja hmm. untuk tahun ini sendiri memang benar-benar luar biasa susah <tuh> dikupuk disemprot semuanya sudah tapi tetap aja cabenya kayak gini bocil masalah. tidak mau tinggi Andal yang punya yang udah tinggi, <laughs> ada yang merah bos. Rumput di mana-mana, ya di ya, mana ya saya nggak bisa kerja. Sakit. Jadi saya Standby di rumah Mengurusin anak Tapi ya, anda apa-apa Dijalanin -apa. aja Mungkin ini ujian saya Di saat harga cabe Mulai melejit Naik <tuh> Allah masih cobaan Untuk penyakit Ujian Ya bersabar biasanya untuk harga full harga harga mentok itu biasanya emang tahun baru nah, 4, 4 hari sebelum tahun baru itu harga emang full biasanya ya mentoknya itu 60-70 ribu tapi cuma sehari dua hari belum tahun baru, habis itu ya standar lagi. Hmm. <tuh> <tuh> luar aja pusing apalagi saya yang bukan pakar terutama faktor cuaca jadi dalam hal menanam cabai itu tidak ada yang ahli semua terpengaruh oleh cuaca memang kalau untuk tahun ini memang luar biasa ekstrim sih patek atau antrak kalau udah terserang kayak gini ya aku diji ya sebenarnya sih ada obatnya cu harus cari awal <tuh> sendiri untuk tahun ini sendiri ulat luar biasa saudara segala macam bentuk pestisida, insektisida, berusaha buat dari obat yang kelas tinggi pun tidak mampu mengatasi. Tahu kenapa mungkin pengaruh corona apa ya? Corona mah, berdampak ke semua. Disuruh jaga jarak, minggat. <risas> ah, jangan berkerumun, eh bergerombol. Nah di belakang saya itu Gunung Raja Basa Kalianda Lampung Selatan. Karena posisi saya di Kalianda Lampung Selakang Desa Seragidul Kalau yang mau main kesini ya omonggo silahkan Di sini ya, mayoritas sapi juga banyak yang nanam sapi selain padi dan pola wijaya yang lain. <tuh> <tuh> <tuh> Ini kalau pengaruh... Hujan panas, hujan panas yang Kayak gini, menyerang. Ini virus, ya. ini ada obatnya berupa kutub. Iya, tapi ini kayak ini Saya tidak bisa kekurangan. Obat umroh ini sendiri teramat mahal juga. Setengah kilo aja, seratus ribu bubuk. Jadi, kalau sekilo 300 ratus itu pun sekali semprot, tiga ratus <laughs> ribu itu pun dua hari sekali untuk pencegahan yang penyakit. Yakini tiga hari sekali. Insya Allah dijamin, cuman untuk tunas, untuk tunasnya dan daunnya itu macet ya. Kita kalkulasinya ya, kalau memang kita menggunakan produksi kenta, mungkin <tuh> kalkulasinya, kalkulasinya gini. Kita harus memperhitungkan. capek kita buahnya luar biasa kita berani ya, minimal satu petikan itu 4 karung 5 karung terus ditambah buahnya lebat kita bisa berspekulasi karena obat mahal menggunakan obat mahal didukung oleh harga yang bagus kita berani Tapi kalau keadaan sapi kayak gini saya tidak berani dinikmati yes. oleh terakhir dari saya ini patek atau antraks masa <tuh> silakan gunakan produksi genta untuk mengatasinya karena carilah yang berbahan tembaga karena cuman fungisida yang ada bahan tembaganya itu yang mampu untuk mengendalikan antraknosa atau pan.